udah bikin udah renovasi ya uh, mob farmnya mob exp farmnya ya kemarin itu salah aku ya maaf ya jadi jadi ini aku kebawahin aja yang usah ribut aku pinter ya terus ini buat tempat mancing juga buat cobblestone generator juga nih karena uh, buat ngguin mobnya jatuh-jatuh ya mopnya udah banyak nih sama aku udah pakai armor ya mata ya ini hasil pancingan aku masih ada juga di rumah terus aku udah mining juga dapat diamond banyak ini item-itemnya dari mop-mop sini kita aduh langsung hancur <laughs> oke okay, kita bunuh dulu aja jadi mob-mobnya nggak bakal ngelihat ya, kalau kita bikinnya kayak gini. Jadi nggak perlu khawatir. Mantap. Oke, jadi sekarang kita mau bikin stick farm ya. Nanti kita kumpulin sapi, habis itu kita ini nikah nikahin ya, biar jadi banyak, terus jadi stick ya. Oke, okay. kita sekarang mau cari sapinya. Oh iya, uh, aku udah uh, ngumpulin kayu juga ya. Jadi kayak pas itu lagi, oh nanam-nanam pohon. Habis itu, tumbuh tebang tebang semua. Ini komposternya bekas Sapling-saplingnya gara-gara kebanyakan. Oke, okay. lihat kayunya overload ya tuh terus setiap diamond aku ya segini doang cuma udah full set diamondnya sini udah bikin siap siap ya kita mau bikin stick farm itu gara-gara mau bikin item frame juga ya jadi item frame nya buat nanda-nandain ini tuh buat apa jadi gak ribet aku oh, masih ribet nih nyarinya Oke, okay, kita langsung cari kaunya uh, dulu ya. Kita bikin coblosan dulu. Kenapa aku bikin coblosan Karena lebih hemat aja gitu ya. Jadinya nggak kayak fans. Kayaknya fans itu apa kurang hemat gitu. Kita bikin 12 lah oke okay, 12 terus kita oh iya yeah. kita jual perlu fence gate mana fence gate nya kita nggak punya fence gate ya oke okay, kita bikin aja fence gate nya oke okay. oh kita bikin tempat buat sapinya juga ya, sementara jadi begini nanti kita masukin sapinya nah, kita bikin brot dulu keluarnya kan ya nanti takutnya sapinya kan ada di sana tuh kemarin pas kita ke village juga kita ambil uang oke Ini kita cari sapinya oh iya sama jangan lupa bed juga ya kita lupa bawa bed kita bisa ya. Oke okay, enggak punya bed kita jadi ambil dari sini aja kalian Oh atau dari yang atas aja Oke okay, ayo kita cari sapinya Oke okay, ini ada sapi di sini kita bawa sapinya ya ini aku belum punya lead Napa enggak ada wandering trader ya Hello, wandering trader Bunuh ini cuma buat kulitnya doang ya so mungkin ada barang-barang yang lumayan berguna, tapi kebanyakan yang uh, guna oke ini kita bawa dulu aja oh ini, ini udah mau malam juga tadi kita sambil tidur juga aja ya oh, tidur oke kita hancurin kita lanjutin lagi oke ini udah masuk sapinya kita cari dulu sapi satu lagi ya oke itu sapi kedua sini ini kamu wah bagus ini kita ada sapi lagi Sapi nya pakai naik sampai naik naik pohon juga ya. Kamu nggak usah ngikutin. Oke. Okay. Dibilang nggak usah ngikutin ya udahlah biarin aja. waduh, stuck di sini jangan sini sapi. Kita lewat sini aja. Sini. Bagus. Sini. Sapi itu cewek semua kayaknya ini ya karena ada anunya semuanya <laughs> betina semua jadi ini kamu sip jangan ngosong ngikutin ikutin dalam biarin aja oh, atau enggak kita eh jangan ini kamu takut bunuh juga sapinya nya, kamu sana ini sapi ini sini sini, sini sini sini. Ya, sini sini. Sini bagus. Ah, salah lagi. Malah komplit ya. Ya udah. Kita tanggo aja. Nah, bagus. Mantap. Oke, kita siap-siap buat bikin itunya ya. Oke, yang kita butuhin adalah uh, dispenser satu ya punya nyebuh dari mob farm kita. Huh. Oh iya, sama redstone satu ya. Di sini. Ya, ini redstone -nya udah satu stack blok ya. Bloknya udah satu stack banyak banget. Oke. Yuk. Terus kita kasih di sini. Jadi dispenser. Oh, dispenser itu bedanya sama dropper dispenser kayak ngeluarin water, roll, dan lain-lain ya kalau dropper cuma ngeluarin doang gitu loh kayak itemnya doang, nggak kayak gimana ya gitulah, ngerti pasti kalian kita bakal buatnya di sini sini aja kali ya oke okay, ini aku agak lupa sebentar Ingat dulu nanti ya. coba sambil ingat-ingat. Ini kita taruh bed dulu, takutnya ada kesalahan. Kita butuh bucket of lava juga, sama chest mungkin Ya Terus kita butuh iron. Kita bakal buat hopper ya. Mana sih? Oh ini. Buat apa? -apa? terserah chestnya mau satu atau dua ya ini satu dulu aja dan banyak banyak dulu terus kita bikin di sini taruh hopper terus kita mungkin juga butuh glass jadi kita bakar dulu glass ya bakar pasir jadi glass mungkin segitu aja cuma 8 aja dulu ya kita lanjutin bikin dulu sambil nunggu jadi kita taruh begini oh iya sama kita butuh trapdoor kita butuh trapdoor butuh tangga juga ya soalnya ini kita bakal naik naik-naik ke puncak gunung iya ini ada tangga juga di bawah sini ya kita ambil aja takut kurang ya jadi 10 kita naik oh mungkin sekitar segini kali ya terus kita taruh di sini aduh salah di mungkin butuh X juga Oke okay. Terus kita bakal butuh apa ya oh, kita butuh stair, satu aja ya kalian kalau pengen bikin stair itu jangan di crafting table karena kalau di crafting table itu boros-boros ya kalau oh, terserah sih tapi kalau mau lebih hemat di stone cutter aja Oh iya sama glassnya tadi kita lupa bawa Oke okay. mungkin 8 udah cukup ya Kita aksin dulu aja Oh Iya dispenser ini butuh dua berarti ya oh, Dispenser dispenser okay, Kita Redstone satu Kalian kalau pengen lebih itu dimantap bikinnya kalian pakai squads ya buat bikin observer ya aku karena belum punya observer ini jadi ini udah malam ya, jadi nggak pakai itu dulu aku juga lupa ya kita bakal ke nether kayaknya nanti kapan-kapan Oke kita nanti selesai ini dulu selesai enggak tahu kita ngapain lagi nanti kita lihat aja oh itu farmnya aku juga udah penuhin ya tinggal itu melon nanti bambu sama kelp mungkin oke kita lanjutin lagi ini ya kita harus taruh glassnya ini hati-hati ya kalau salah dikit udah Jadi gunanya observer tadi itu ini ya. Jadi kita nanti kalau apa kita pakai gini kan biasanya eh, lama gitu ya. Jadi kita harus taruh gini. Cobanya nanti kita ambil lagi. Kalau observer tinggal sekali doang nanti dia langsung keambil lagi. Jadi dari betri bet, ini gunanya kita nanti mendorong si kau nya buat masuk sini ya. Jadi kalau kau dewasa itu nggak bakal jatuh dari ini, tapi kalau yang kecil kecil bakal jatuh. Nah jadi yang kecil kecil kita jatuhin ke sana. Nanti pas udah gede dia kita bakar. Ah, hahaha jahat bener ya enggak jahat juga sih Oke kita taruh kacanya aja ini hati-hati ya satu karena kita belum punya sirtas jadi kayak gini ya oke salah ya? <laughs> Oke okay, kita taruh gini aja. Oke, okay, terus salah ini. Oh soalnya agak lupa juga ya. Ayo kita sisakan. Ah iya kita coba. maaf ini loh. Kita taruh dispenser di sini ya. Oh nggak adupnya ke sini jangan aduk ke atas. Enggak, enggak, enggak. kayak gini dia bakal masuk stereo ya terus ke sini doang kita tutup tutup ini, -ini aja ya. Oke okay. jadi begini kalau udah jadi begini kita oh, ledernya kita naikin dulu. terus kita bikin batu lagi semoga berhasil ya Oke okay. jadi ini nggak bakal jatuh kalau oh, di sini nggak usah pakai observer juga nggak apa-apa Oh nggak salah ini bisa harusnya dispensernya enggak di sini tapi di atas disini ya, enggak gitu nah. kita taruhnya di sini aja ya Nah ini mantap terus mana batunya Jadi sapi itu sapi dewasa dua itu ya kayak kurang dari dua blog itunya. Kita kasih apa lagi ya? Eh oh, bentar. Oh mungkin slab kali ya? Jadi kita taruh slab dulu ini ah sebentar deh Oke okay, kalau di urut sebelumnya aku gak pakai slip ya karena aku udah pakai observer jadi kayak ya gitu kita ini agak ya? oh waduh kurang aman nih Oke, mungkin kita bakal kasih 2 ancur lagi Tangga di sini mungkin Atau beli mana Aha, maaf ini kurang Satu bahan sebelumnya Kita kasih Ini aja sign Jadi lavanya gak bakal jatuh ke bawahnya Kenapa itu tapi belum selesai dulu sih. Hmm. Jadi kita juga perlu. Kita ambil dari sini aja. <tuh> kita ke atas. Tanah nanti taruh di atasnya. Oh, jadi ini. Nanti dulu kita ambil sapi di kita ambil sapi dulu. Sapi naik sini sapi. Sapi bisa naik tangga nggak? Eh, bisa. Oh kamu nggak bisa. Ya udah. Ambil dirt dulu. Dan kabur. Usaha aja kalau kabur. Sabar. tong Aduh. kelempar Maksudnya bilang aduh aduh ya waduh oke, okay, kita naikin dulu sapinya ini. Oke, okay, dirt ya? Oh, sini, sini, sini. Oi. nah, oke, okay, sini. Aduh, oke, okay, sini, Om ya? Uh. masuk masuk masuk silahkan masuk enggak gitu sini-sini nah mati karena kamu sih hasil ya. kamu ya oh, kasih cobblestone nah oke okay. satu masuk lebih juga harus masuk kamu harus masuk juga ya masuk, -masuk oke, okay, akhirnya masuk juga dia kita taruh wall di sini. ya, yeah, jadi kayak gini ya kita breed nanti dia keluar anak ini juga ngeform XP kita ya kita kalau nikahin binatang-binatang kita bakal dapat XP ini dia bakal nikah keluarin anak, yey tuh, lihat advancement the parrots and the bats terus kita jatuhin nanti ininya, tapi karena masih dikit sapinya, kita biarin dulu aja ya, kasian. Kalau udah banyak sapinya baru kita jatuh-jatuhin. aja ya, coba kita coba dulu. Oke, okay. mungkin kita agak naikin gini. Oke, okay. ini kita belum coba. Tapi lain kali coba kita coba ya. Oke mungkin segini aja videonya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Kalau kalian suka video ini. Bertemu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. dan